Abang Fatih, Bunda Lesti, dan keluarga di Mekkah, Masya Allah Lucu banget Abang El ya Yang selalu sadar Yang selalu tentunya cepat merespon Masya Allah Satu kata nih untuk foto ini Pasti kalian senang banget yang melihat momen ini Mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan Dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Mas Fadil Leslar, kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah, satu kata buat abang L dan bunda L di foto ini. tuh satu kata ya, tulis di kolom komentar untuk postingan foto bunda L dan Al Fatih. Namun di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun meizalisa underscore 14 mengatakan ini mah bibi indi min bukan bunda. Tuh ada yang pertanggapan ini bukan bunda lesti katanya. Ada juga persahabat ya kita lihat tanggapan selanjutnya dari akun instagram. Apa aja 883 mengatakan itu bukan dede itu bibi indi tuh. Banyak sekali yang bilang ini bibi indi katanya ya karena mirip banget ya sama bunda lesti Jiora. Tetap kita support dan doakan yang terbaik untuk keluarga di sana Selanjutnya disimak juga persahabat Ada tentunya wawancara. persahabatnya pernyataan dan penyampaian langsung dari Bapak Seteja Sebagai Steve Operating Officer Purnama Beauty Alhamdulillah persahabat ya Purnama Beauty itu tentunya usahanya bunda lesti Masya Allah Purnama Beauty mudah-mudahan semakin sukses Usaha Bunda Lesti kejora pun selalu sukses. Amin, kita selalu mendoakan yang terbaik ya. Semakin berkembang untuk usaha Bunda Lesti, selalu memberikan tentunya pastinya kejutan-kejutan spesial untuk kita semuanya dengan karya-karya terbaiknya. Kita lihat juga persahabat tanggapan komentar yang diberikan dari akun Mandalika1115 mengatakan, Semoga usaha bisnis Lesti Kejora lancar, tambah sukses. Amin. Ini doa baik banget ya, kita aminkan. Mudah-mudahan doa baik ini insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya. Ada kabar gembira yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Untuk single Lesti sekali seumur hidup, official musik video sudah mencapai 32 juta kali ditonton. Selama dua bulan, luar biasa banget persahabat ya 2 bulan sudah 32 juta viewers untuk lagu sekali seumur hidup Alhamdulillah kita selalu patut bersyukur Dukungan, support yang diberikan memang luar biasa Dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport karya-karya Bunda Lesti Dan kita lihat juga persahabat ya ada tanggapan dari Yanti April, Yanti mengatakan, selama kasus 6 juta ya nambahnya, Masya Allah makin banyak yang suka. Tuh persahabat ya, dari permasalahan ini Bunda Lesti Kejora banyak yang sayang, sampai singlenya aja 6 juta langsung nambahnya, luar biasa. Dan berikutnya juga kita lihat tersahabat ada sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh akun Fales, Anuskan Fatih Lesti, Perhatikan dan disimak baik-baik kalimatnya. Siapa yang nyebarin video yang diduga kejadian KDRT siap-siap aja dipanggil ke kepolisian. Karena menurut ahli telematika itu ada yang diedit, ada videonya juga tidak utuh. Siapakah penyebar video? Kalian tahu kan? Udah dari awal gua bilang kalau bukti nggak usah disebar deh. Ada yang lebih berhak mau wow, ngeriuhkan persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai dan mudah-mudahan bunda Leslie Kejora dan Rizky Bilar mengambil keputusan itu yang terbaik kita lihat juga persahabat jadi ya, gambar selanjutnya ada postingan dari kak Lensa Doni persahabat ya, 21 jam yang lalu tepatnya kemarin mengunggah foto persahabat ya dan ada sebuah kalimat yang dituliskan Halo Doni, terima kasih sudah kuat sejauh ini. Terima kasih buat kalian semua sealam semesta yang udah mau mampir di akun Gabutku ini ya guys, love you all. Itu kalimat yang dituliskan, namun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari fans Leslar. Di antaranya dari akun sahabatnya Al-Fatih mengatakan, tetap menyerah jangan semangat, gading semangat Doni. Wah, wow ini kebalik sih ya. <laughs> Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun endo.me mengatakan Semangat tim LM mari kita bertahan dan mari kita doakan yang baik-baik Karena kekuatan doa adalah luar biasa, amin Mudah-mudahan persahabat ya Tim Leslar Entertainment juga tentunya tetap selalu kokoh dan selalu kuat Semua orang pastinya happy banget ya ketika melihat kembali Para tim Leslar Entertainment kembali aktif Kita doakan yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya juga, ini ada kabar viral, juga persahabatnya lagi ramai. Mengenai Airfan Hakim, persahabatnya saat diwawancara Airfan. Ini persahabatnya mengomentari barang-barang brandednya Bilar. Kita lihat di sebuah kalimat. Rame warganet hujat Irfan Hakim yang dinilai terlalu kepo pada barang branded Bilar. Bilar itu boros. Dia cowok branded banget Tasnya apa, baju apa Celana apa, dan sepatu apa Itu kalimat yang disampaikan oleh Airfan Namun beragam hujatan yang tentunya didapatkan Kita lihat persahabat ya kalimat komentar-komentar negatif yang diberikan Itu rumah tangga mereka Mau pakai apa, itu urusan mereka Itu kalimat komentar yang diberikan kepada Tentunya video Irfan yang menyampaikan sesuatu tentunya yang tidak pantas kata warganet persahabatnya Tetapi kita yakin Airfan Hakim ini orang baik Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendukung support Bunda Lesti Pati Pastinya Kita lihat juga di tanggapan komentar nih persahabat ya Dari akun Happy Music 25 mengatakan Kalau menurut saya Airfan menjawab apa yang dia tahu dan dengar dari Lesti karena mereka memang sudah akrab Tuh persahabatnya. ya. Dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Timur Wiwin mengatakan, Kalau setahu aku, artis-artis semua yang bela Lesti itu karena mereka emang teman Lesti sebelum kenal Bilar. Makanya nggak apa-apa sih Irfan ngomong gitu karena Irfan temannya Lesti bukan Bilar. Kalaupun mereka dilihat kayak deket gitu kan sesama host aja dan kebetulan juga si Bilar suaminya Lesti. Itu beberapa tanggapan pembelaan ya untuk airfan. Tetap kita semuanya selalu positif, dukung dan doakan yang terbaik. Mudah-mudahan permasalahan Lesti dan Bilar cepat terselesaikan dengan baik. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti kejora. Sebelum informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar. Bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.